Kabar terbaru terupdate dan terhangat sekitar Lesla tentunya. Baiklah para sahabat Leslah manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Tentunya kita ke kabar pertama persahabat ya. Ada momen spesial banget nih persahabat ketika semalam di acara LIDA 2021 di DLSC Kejora. Di sini tentunya lupa lirik persahabat ya. Tentunya lupa lirik, ingin menyanyikan lagu, single terbarunya, aduh, bikin ngakak, dan tentunya pada heboh semua satu panggung bersahabat ya, melihat ada olesi kejora kebingungan nih. Gara-gara lupa lirik bersahabat ya ini, tentunya menjadi pada heboh semua satu panggung bersahabat ya, membuat kita juga melihatnya ketawa abisnya ada da -da aja di DOS di persahabat ya apa mungkin gara-gara mikirin tentunya cateringan buat acara lamaran Aduh luar biasa bang sahabat ya postingan tersebut juga tentu telah diunggah oleh akun Instagram oleh solo first underscore official tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans salah satunya ada komentar dari akun Instagram Emira.01986 mengatakan Dede bikin ngakak aja sampai lupa lagu sendiri. Paham Dede lagi campur aduk pikiran perasaannya ya. Selanjutnya ada komentar lain dari akun Bu Heni 01 mengatakan dedek lagi mikirin emak-emak belum kebagian seragam tuh pastinya banyak pikiran banget nih ya, sampai nggak fokus Tentunya dede lesti sampai lupa lirik nih lagu sendiri persahabat ya doakan yang terbaik mudah-mudahan dedek selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dan selanjutnya persahabat yang paling kita tunggu-tunggu tentunya akhirnya muncul juga vitamin bahagia vitamin seker banget nih di pagi hari ini alhamdulillah persahabat ya Tentunya sebelumnya unggahan dari akun Instagram Kak Renzi Lazuarni Tentunya memposting foto blur atau foto buram Lesti dan Rizky bermakai baju pink Akhirnya diunggah juga bersahabatnya versi jelasnya Kita lihatnya bersahabat yang oh my god tentunya memang luar biasa banget Pemandangan yang kita lihat tentunya luar biasa di pagi hari Jumat ini Jumat berkah mudah-mudahan tentunya hubungan Leslie dan Rizky berapun selalu diberikan keberkahan amin ya Rabbal alamin. Dalam postingan tersebut juga tentunya Bang Renzi Lazuardi menggunakan sebuah kalimat caption di situ dikatakan, alhamdulillah udah isi kota fotonya udah jelas karena kemarin fotonya habis buka puasa jadi ini ceritanya adegan menghapus bekas saus kacang di dagunya si dede aduh. Emang sih kakak paling bisa ngapus-ngapus seperti ngapus noda masa lalu ya kelihatan lah ya kalau udah siap jagain dede anjay. Wow luar biasa banget ya Kayaknya dituliskan. Mudah-mudahan abang bilal bisa selalu menjaga dede Lesti di, dimanapun berada dan tentunya keunggahan selanjutnya ini luar biasa juga postingan yang diunggah oleh kak Renzila Zuarni. Ini tentunya di nya sungguh mengagumkan dan membuat kita semakin bangga bahwa Les dan Ski layak menjadi Pasangan calon suami istri Mudah-mudahan lancar selalu untuk acara Pernikahan Lesti dan Rizky Dilar Kita masih menunggu kejutan selanjutnya Mudah-mudahan kita mendapatkan Vitamin bahagia selanjutnya Tetap dengan channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi Dan kabar selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian persahabat Mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar Dan mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh